Sampai gini. Kalau lanjutnya buahnya itu santai kemambang itu. Kemambang yang toyone. Toyone ini banyu. Padahal pada waktu ngenat itu. Pas ngenat-ngenat. Hmm. Pada ingin ngenat. Masuk ke gua. Tadinya nggak ada harapan. Ah sudah ini nggak ada harapan lagi. Halo bosse. Ketemu lagi di channel cerita tani. Kali ini kita akan bercerita tentang Melon Amanda Tavi, tiga kali kebanjiran, kena perut dan layu. Buzzer Autominder, silahkan subscribe dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya. Membuktikan kebenaran yang kita yakini jauh lebih baik dari hanya mendengar omongan orang belaka. Karena tidak selamanya ucapan sesuai dengan tindakan. Tak semuanya tindakan dapat dibenarkan. Kali ini kita berada di Desa Jungsemi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Sedang melihat langsung performa melon Amanda Tavi milik Pak Rosid yang sudah berumur 62 hari setelah tanam. Uniknya di umur 62 hari ini Daun masih terlihat hijau dan segar Seperti apa cerita selengkapnya? Halo bose ketemu lagi di channel cerita tani Kali ini kita sedang berada di Lahan Melon Amanda Tavi Di desa Jungsemi Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal Jawa Tengah Bersama Bapak Rosit Beliau adalah Petani Melon Amanda Tavi Pak Rosit Uh, jenengan saya kenal Amanda Tafin, itu tanam uh, melonopo pak. Terus kok kenal Amanda Tafin ini saking Pundi, ngoten. Ya, hmm. Mungkin sering mau nah, lah ngoten itu. Amanda Tafin lah, niku tanam. Tapi yang paling gampang niku Amanda Tafin. Dari mulai tanam sampai sekarang ini ya Amanda Tavi. Paling gampang perawatan. Biasanya sulitnya kan masalah jamur. Itu kan gampang kena jamur. Virus, virus keriting niku katanya ya sudah antivirus, tapi kan masih tetap banyak yang keriting. Kalau Amanda kan Amanda Tavi kan nggak ada yang keriting satupun. Uh, ini pak sebelum ke situ kalau pengen ngertos kalau di jenengan cindengan melon pak permasalahan paling utama itu atau kendala nanam melon ya pak apapun mereknya biasanya apa pak nopo biasanya yang paling sulit menurut jenengan pengalamannya kendalanya nah, ini banjir nih kyi. kendala dan ini aman data ini oh, wah mengalami ki Cuaca yang ekstrim nih, wah, udah kena banjir tiga kali, tapi kok masih kuat, mm -hmm. <laughs> masih kuat, banjirnya kan terlalu, itu terlalu sangat, besar lah, sampai gini, banjirnya buahnya nanti ke gitu. kemambang, kemambang yang toyo, gini, banyu. padahal pada waktu ngenat itu, pas ngenat-ngenat, pada, ingin ngenat Mas. Nikulah tadinya enggak ada harapan, nah, sudah ini enggak ada harapan lagi. Mm -hmm. Tapi kau, Amanda masih kuat juga. Alhamdulillah, berarti Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Uh, berarti, ini Bapak, nanam Amanda baru berapa kali niki? Baru satu kali, satu kali ya, Kenal Amanda uh, nih. Kenalnya itu dari mana, Pak? Kok bisa kenal Amanda Lah, ini kurang, ini ini. YouTube YouTube niku kan Enten ke Amanda kok bagus nularan yuk takon-takon bakol nih lah uh -huh. nah, Amanda ten pasaran ku, oh, Enten pasaran peripon niku nularan um pun Enten pasane saya nah, saya mah tapi mah tar Amanda mawon dah tenane dah tena dah aku nyupira nyupitan eman Amanda niku saya perawatan mudah dan hasilnya gimana Pak nyotone gimana Pak? hasilnya memuaskan nih. Uh, Padahal cuacanya itulah sangat es, eh, es krim sekali uh, ya cuacanya itu, tidak mendukung sekali. Okay. Nah kalau menurut Bapak melon Amanda sendiri dari segi pembuahan, dari net sama uh, vigor tanaman apa bentuk tanamannya lah itu gimana? Terus sama ketahanan penyakitnya gimana? Dari benih ya, uh -huh. mulai dari benih gampang Berkecambahan ini kan, brol niku bisa semua, tukul semua. Nah, tan langsung tanam, gampang. Langsung sudah mulai berpentil, nama niku bakal buah. Nah, ya, uh gampang -huh. gampang nyantolnya, ini gampang sekali nyantolnya. Tanaman kuat, daun juga tebal. tebal. Ya, seperti yang tadi-tadi itu. Oke, okay, kalau virusnya pak, creepingnya gimana pak? Virus creeping nggak ada, Alhamdulillah Ya ada. Padahal kalau di sini sudah endemik virus nopo bot dereng pak. Oh lah, virus ini aku sudah <laughs> hampir tidak teratasi kalau apalagi pada waktu musim itu mulai bulan 7 Sekarang biasanya ada, tapi sekarang Alhamdulillah nggak ada ini pak kalau Bapak berarti nanam musiman apa gimana biasanya setahun berapa kali gitu Pak tidak nentu kadang ya tiga kali kadang dua kali ini nantinya tanya. langsung mau ditanam lagi melon lagi Amanda lagi Oke, siap. Uh, ini Pak ini kan tadi umur 62 hari ya Pak ya Ya, dua enam puluh nanti ini dereng di atrial, Dereng dereng Oke, okay. hmm, kalau dari pedagang sendiri, Pak, nah ini apakah udah ada yang meminang? Nah, meminang, <laughs> <laughs> meminang pun <laughs> sing borong <laughs> nopo dereng nih. Saya en, enten lah rebutan nih. <laughs> pun rebutan, okay. yo enten tiang pinten sih. Enten bakul tikus tiga nggih. Lah wis payu, kalau wis payu kok Berarti ini Bapak nanam populasi pinten tanaman lagi Populasi 1850-an lah. Ini dibuahkan pinten, Pak? Satu apa dua? Satu. Satu. Terus kalau dari ini, Pak, dari net, dari net buah itu menurut bapak gimana? Dari bentuk buah, ukuran ya? Ukuran kan biasanya yeah, kan yeah, pasar minta ukuran sekian. Biasanya kan yeah. gitu kan, berapa kilo? Nah menurut jenengan nah. gimana Amanda ini masuk? Ya, nah, Amanda ini sangat masuk sekali, mm -hmm. bagus sekali, netnya juga bagus, tebal merata. Dan ini, contohnya. Dan ini, dan ini, dan ini buah sak kan? pas sekaliin pasaran sak menten sak menten buatan kebesaran buatan kekecilan ini kan bakul nih si sak menten maksudnya masuk ke kriteria pasar ya pak ya yeah. terakhir ya pak ya ya yeah. nah harapan bapak kedepannya tentang melon amanda tapi ini gimana pak nah, itu mau, mungkin mau barangkali eh, maksudnya merekomendasikan ke petani rekomendasi nggak nih untuk dikembangkan nggak pak? Nah, itu yang ngeter nah. Bagi bapak-bapak, kang mas-kang mas, semua anak muda jangan malu jadi petani. Kalau mau nanam ya pilih yang yang ini yang berkualitas ya. Kayak Amanda ini kan kualitasnya menurut saya sangat bagus. Ayo, kenal Amanda aduh, terbesona nih aduh terpesona nih. <laughs> iya, lah ini kan melonnya artis ini, oh, ya. <laughs> artis Amanda, <laughs> Amanda Manopo nih. <laughs>